Halo, selamat sore. Uh, kali ini saya akan melakukan pemasangan penutup struk yang ada di pintu. Uh, ini kecil tapi uh, memberikan rasa aman. Yeah. Oke, okay, saksinya terus video ini. <tuh> di skrup ini yang akan ditutupi ini covernya saya tutup pakai iya seperti ini contohnya biar tidak gampang karatan kalau kena air hujan oke itu dia asaskan terus ya ini saya sebelum beluk ini saya tambahkan iphone jadi biar daya lebih lebih kuat lagi seperti ini saksikan. Nah. Ini ditambah sedikit sedikit uh, air ya. Seperti ini. Seperti, seperti. Kata -kata. supaya tidak Que sip So, the people, so Thank you look like तो आमी Ya semua sudah terpasang, bentuknya seperti ini kira-kira ya. Saya kalian lihat. Nah ini bagian kiri. Nah ini bagian kiri belakang. ini tadi belum terlalu lengket. Ini tadi saya lemnya saya tambahi pakai iPhone biar daerah rekatnya lebih baik. Nah ini untuk yang sebelah kanan ya, itu kelihatan tertutup rapi kan, tidak tidak kelihatan bautnya. Itu, nah ini bagian depannya. Ya jadi itu cover screw di pintu mobil. Oke okay. ya itu tadi sekilas video saya kali ini mengenai uh, pemasangan cover scrub yang ada di pintu mobil supaya terlihat eh uh, kelihatan rapi gitu ya nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli cover-cover kecil-kecil itu itu nanti deskripsinya linknya akan ada saya sampaikan di deskripsi untuk di pembelian itu sekali beli isinya 12 itu untuk 4 pintu mobil oke itu aja sesuatu hal yang kecil sepele ya kalau tidak diperhatikan lama-lama bisa menjadi berkarat itu aja terima kasih sampai ketemu di video-video berikutnya bye bye